Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang biografi pedangdut legendaris dari Surabaya. Simak terus video ini semoga bermanfaat. Biografi Ida Laila. Ida Laila merupakan salah satu penyanyi dangdut wanita senior di Indonesia. Ida Laila dilahirkan dari sepasang suami istri yang bernama Bapak Syukur dan Ibu Murjia. Ida Laila dilahirkan di Surabaya pada 27 November 1943 saat Indonesia masih dalam masa pendudukan Jepang. Dengan nama Murawati, ia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Adik tidak satu satunya bernama Usman. Kini Ida Laila yang menikah dengan Mulyono telah dikaruniai empat anak dan sepuluh cucu. Karir musik Ida Laila. Bakat menyanyi Murawati sudah terlihat sejak kecil, tepatnya saat ia berusia 10 tahun. Kala itu, Murawati yang kemudian memakai nama panggung Ida Layla, kerap tampil dari pentas ke pentas dan di Surabaya dan sekitarnya. Ida Layla beberapa kali bergabung dengan orkes Melayu yang berbeda. Debut pertamanya adalah bersama Om Sinar Kemala Surabaya pimpinan almarhum Akadir, seorang komposer musik-musik Melayu dan gambus terkenal asal Surabaya. Setelah dengan Om Sinar Kemala, Ida Laila kemudian kerap tampil bersama beberapa orkes Melayu lainnya, termasuk Om Sonata, Om Sanata, Om Sinar Butiara, dan Om Awara. Kemampuan Ida Laila dalam bernyanyi ternyata menarik produser. Pada dekade 1960-an, ia ditawari masuk dapur rekaman. Sejak itu, album demi album yang berisi lagu-lagu Melayu dan dangdut karya Ida Laila meluncur. Bersama Om Sonata, Ida Laila mengeluarkan lima album. Bareng Om Sinar Mutiara ada tujuh album, dan yang terbanyak adalah dengan Om Awaranya melahirkan sedikitnya 18 album. Album-album yang berisi lagu Ida Laila ini kebanyakan masih berupa piringan hitam. Beberapa album Igalaila yang cukup meledak di pasaran antara lain siksa kubur, tahun 1960, Berkasih Mesra, tahun 1964, Kelabungan Tuhan, tahun 1965, Perintah Ilahi, tahun 1967, dan masih banyak lagi. Ciri khas lagu-lagu Ida Laila terdapat dalam liriknya yang melankolis dan menceritakan penderitaan, selain banyak pula tembang bertema religi. Sejumlah lagu Ida Laila yang paling terkenal di antaranya adalah Sepiring Berdua, Siksa Kubur, juga Keabungan Tuhan, yang sangat populer pada dekade 1960-1970an dan melegenda hingga kini. Pada masa tenarnya, Ida Laila tidak hanya bernyanyi di panggung musik dangdut, dia juga kerap diundang untuk tampil bersama para musisi terkenal dari genre lain seperti pop, balada, bahkan rock. Hingga Laila memang sangat populer pada masa-masa itu. Bahkan albumnya yang berjudul Sepiring Berdua berhasil meraih penghargaan untuk HDX Award tahun 1987 1988. Menjadi penceramah agama. Saat krisis moneter melanda Indonesia yang disusul dengan runtuhnya rezim Soeharto pada 1998, Ida Laila mengakhiri karirnya sebagai penyanyi dangdut. Dia kemudian memperdalam ilmu agama, bahkan kerap diundang untuk menyampaikan ceramah. Ibu, meninggalkan dunia hiburan sekitar tahun 1997-1998 atau saat kejatuhan Orde Baru. Setelah itu, ibu lebih banyak mendapat undangan untuk ceramah agama," ungkap Mulyono, suami Ida Laila. "Sejak turun panggung, Ida Laila aktif sebagai guru Syiar di majelis talim dengan mengusung nama Nada dan dakwah, Pamor Ida Laila sebagai penceramah semakin tinggi." Undangan ceramah tidak hanya di Surabaya, melainkan banyak pula undangan dari luar kota seperti Lamongan, Gresik, bahkan luar provinsi. Walaupun Ida Laila mengaku tidak berhenti menyanyi, namun undangannya untuk bercerama datang bertubi-tubi, membuatnya agar membuat jadwal menyanyi. Selain berdakwah, Ida Laila juga menjadi salah satu pengurus persatuan artis musik Melayu Indonesia yang disingkat menjadi PAMMP namanya tercantum di kepengurusan P akankemI hingga tahun 2012. Namun, sejak 2012 kondisi kesehatan Ida Laila melemah dan semakin menurun. Ibu lebih banyak di rumah kalaupun ada tawaran ceramah terpaksa kami tolak ini karena kami khawatir kesehatannya terganggu ucap Mulyono. Ida Laila pernah dirawat di rumah sakit Islam Surabaya. Selama sakit, cukup banyak yang menjenguk datang ke kediamannya, termasuk mantan wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Gus Ipul, serta beberapa rekan sesama pedangdut seperti Evi Tamala dan Ike Nurjana. Hingga kemudian, penyakit stroke menyerang Ida Laila, sempat dirawat di rumah sakit umum Dr. Sudono Madiun, sang biduan legendaris ini akhirnya menyerah dan menghembuskan nafas terakhir pada 12 September 2019. Salah satu sosok legendaris dalam sejarah musik dangdut tanah air telah tiada. Pedangdut senior Ida Laila wafat di rumah sakit umum Dr. Sudono, Madiun, Jawa Timur, pada Kamis, tanggal 12 bulan 9 tahun 2019, dalam usia 75 tahun setelah menderita stroke. Jenazah sang iguan yang tenang sejak dekade 1960-an ini dikebumikan di Surabaya. Kabar meninggalnya Ida Laila disampaikan pedangdut Elvi Sukaisi melalui akun Twitternya. Telah berpulang kerahmatullah Ibunda Haj Murawati, Ida Laila, penyanyi dangdut legendaris, pelantun lagu Sepiring Berdua, sekitar pukul dua dini hari. Semoga almarhumah Husnul Khotimah, amin ya robbal, alamin, tulis Elvi. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Amin Ya robbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.